Tembang nanti dibunuh. Ya, mari cari sebab. Wahai para pemuda, jihad bianna Muslim. Saksikan bahwa kita adalah generasi muda yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al Jihadu Sabillulah. Jihad di jalan Allah adalah jalan kami. Al Mu'ttib Sabillillah. Asma Amanina. Mati di jalan Allah adalah cita-cita tertinggi kami. Resiko menyampaikan kebenaran ada tiga selalu saya sampaikan. Yang pertama kalian akan ditangkap, kalian akan dipenjara. Yang kedua kalian akan ditangkap apa ditangkap, kemudian diasingkan. Dan yang ketiga kalian akan ditangkap apa ditangkap, ditembak dan dibunuh. Ini sudah resiko perjuangan. Nanti ditembak, nanti dibunuh. Ya. My... Siapa yang memikirkan? akhidat jadi nisra, Lebih bagus dia pakai kain kamar. kenapa kita begitu? itu keimanan tertinggi milik seorang manusia, hidup dan matinya. jadi jangan jangan salahkan manusia apabila dia melakukan jihad untuk membela akhidat kepada yang masih bermain-main dengan itu hanya sekedar untuk mencari popularitas di media apalagi mencari rezeki dengan menghina Allah apalagi orang lain saya ingatkan, anda akan kami buruk dan saya siap melakukan tindakan. Mengapa? Banyak yang bertanya. Mengapa ada juga pemuka agama Islam melakukannya akhirnya dibiarkan? Anda silakan bertindak. Saya diam saja. Aku cuma tahu siapa yang bertindak. Tidak. Kalau Anda memang ingin menjadi uh, martir syiar agama, tapi saya dengan resiko di pidana setiap hari, saya siap. Itu tabungan akhirnya. -akhir. Amin, amin. Amin. amin. Amin. Ya Allah ya. Waalaikumualaikum. Ya, inilah tadi kawan Mantap ya Ini Dari Pak Ustadz Mustaqim Dahlan Ya, jihad di jalan Allah Ah, Terus Pak Irjen Napoleon Bonaparte juga Berkata terkait jihad di jalan Allah ini sering kita lihat terkait masalah jihad ya jihad bisabillallah. Nah ini seharusnya bisa dijelaskan ya secara praktek jihad yang dimaksud karena ya ada beberapa kelompok saudara kita bahwa melawan pemerintahan yang sah dengan cara ini menjatuhkan pemerintahan yang sah. Ada yang mengatakan itu adalah jihad. Ada yang berbicara seperti itu. Nah, saya belum masuk di kepala saya itu. Ya kan? Bukannya saya pernah juga diskusi ya. terkait bilang. Pak Epes. Pambis peta. Pimpin revolusi. Ih, revolusi apa itu? Turunkan presiden. Nah. Saya tanya lah. Saya balik bertanya. Ya, saya seorang muslim. Ya, selalu membaca dan mendengar terkait jihad. Untuk tipik, kalau berjihad menjatuhkan pemerintahnya sah di negara seperti Indonesia ini saya belum pernah dengar riwayat-riwayatnya ya kan kalau seandainya ada di situ diberikan contoh oleh Rasulullah SAW ataupun Allah memerintahkan untuk berjihad menjatuhkan pemerintahan yang sah. Ya. Dan saya meyakini itu mungkin saya paling terdepan. Tetapi sampai sekarang ya saya belum menemukan satu ayat pun dalam Al-Qur'an bahkan satu hadis pun riwayat dari Rasulullah memperbolehkan Menjatuhkan pemerintah sah, Ada yang berpikiran begitu. Makanya saya bertanya di sini. Harus lebih dijelaskan lagi terkait masalah jihad ini. Ya jihad yang seperti apa? Karena ada sekelompok orang yang berpikiran bahwa menjatuhkan pemerintah sah adalah bagian dari jihad. Ada yang begitu. Ini tidak masuk di pemikiran saya. Kalau kita tarik sejarah, ya punah kita pahami. Ya. Nabi Musa itu kurang sakti apa Nabi Musa, alaihissalam? Sakti, tongkatnya bisa membelah laut. Bahkan ya, Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Apakah di saat itu Nabi Musa melaksanakan jihad menjatuhkan pemerintahan yang sah? Kalau menurut cerita yang saya tahu tidak seperti itu. Nabi Musa hanya mengingatkan kepada penguasa di masa itu, kalau nggak salah Raja Ramses di Kerajaan Fir'aun, mengingatkan agar percaya kepada Allah Subhanahu Wataala. Tapi tidak mau bahkan, oh, keras Firaun. Akhirnya Nabi Musa ya mau ngajak sebagian rakyat yang percaya dengan dia, eh, yang percaya dengan eh, Nabi Musa untuk keluar dari kerajaan Firaun. Maka muncullah sekelompok rakyat dibawa keluar. Nah, di luar pun pada saat mamanya menyeberang laut, tidak semuanya ikut karena kepercayaannya belum oh, belum 100%. Bukan melawan firman, bukan menghindari malah. Itu cerita Nabi Musa. Kita ambil cerita kira, kita Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Waktu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, semua umat Islam waktu itu sudah hijrah ke Madinah, sedangkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam paling belakang menuju Madinah. Kenapa di masa itu, dikala itu Rasulullah tidak menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sayang ada di Arab? Kenapa boleh harus hijrah? Padahal boleh surah Nabi. Itulah setelah beberapa oh, lama, ya kekuatan ekonominya sudah kuat di Madinah, ya kan sekutu sudah ada, oh... Pengaruh-pengaruhnya Rasulullah semakin besar, kekuatan persenjataan sudah sudah besar, makalah baru bergerak dari mani dan menuju ke muka. Tetapi bukan dalam kondisi podang terhurus. entah jatuh, muka diambil alih tanpa pertumpahan darah, itu yang saya tahu. Ini masalah jihad ya kan. Ini bagi ini bukan saya mau nyangga Ustad Mustakin Dahlan dengan Irjen Napoleon bukan. Tapi saya menyengg menyanggah kelompok-kelompok yang membenarkan bahwa menjatuhkan pemerintahan yang saat adalah bagian jihad. Nah itu saya menyanggah. Kalau Pak Ustad Mustakin Dahlan sama Pak Irjen Napoleon kan tidak berbicara begitu. Namun di sini harus dijabarkan lebih luas. Ya, contoh-contoh jihad. Kalau yang sekarang ini kan menyampaikan kebenaran adalah bagian daripada jihad, menyerukan kebaikan, ya, menyerukan tentang yang benar itu benar, yang salah itu salah, itu adalah jihad. Ya, itu kan macam-macam jihadnya, tapi sekali lagi ini saya hanya... Menganggap daripada ada ada masih ada sekelompok saudara kita yang menganggap menjatuhkan pemerintahan yang sah itu adalah jihad. Ada yang begitu ya. Saya tidak bermaksud bahwa itu adalah Ustadz Mustaqim maupun Irjen Napoleon. Saya kira Ustadz Mustaqim dengan Irjen Napoleon tidak berpikir sampai ke sana. Ini kawan. Tapi berjihad, sampaikan kebenaran. Tegakkan keadilan sesuai dengan kemampuan kita. Caranya bagaimana setiap individu? Karena untuk menegakkan jihad itu setiap individu. Mau tentara, mau polisi, mau PNS, mau dokter, mau pejabat sipil, mau eh, politik. Jihad mereka adalah harus mengatakan yang benar adalah benar. Salah itu salah Dan mempraktekannya Mana yang benar itu Bukan mempraktekkan Mana yang salah Contohnya korupsi Itu korupsi adalah mempraktekkan yang salah praktekkanlah jihad itu Bagi saudara-saudara Yang memahaminya Yang pejabat itu Jaga korupsi Jangan semena-mena Begitulah cara berjihadnya Yaitu menjalankan Oh amanahnya dengan benar saya hormat kepada Ustadz Mustaqim Dahlan sama Irjin Napoleon salam hormat kenapa saya mengikuti beliau sedang melaksanakan jihad yaitu menyampaikan benar itu benar itu kawan tapi bagi kelompok yang yang salah artikan bahwa menjatuhkan pemerintahannya saat itu adalah bagian daripada jihad ah ini yang saya bah, belum nyambung bagikan videonya kang saya mendoakan Ustadz Mustaqim Dahlan Pak Irjen Napoleon dan yang mendengarkan video ini saya mendoakan agar beliau-beliaunya dan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan diberahkan rezekinya yang banyak dari tumpah yang laal Amin Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI harga mati Allahakbar